Wah, wah, jatuh teman-teman. Wah, kesian banget jatuh teman-teman. Lagi-lagi lagi. Wah, wah, kesian ya. Tahu nggak dia bentuk apa? Iya betul. Taruh keranjang dulu. Halo-halo teman-teman. Sekarang kakak lagi ada di taman pinggiran danau nih teman-teman. Di sini, tanah anak banyak harta karunnya. Teman-teman, ayo sampai mau ikut kakak mencari. nyonya nyonya nyonya nyonya Di sini, kalian melihat keranjang ajaibnya. Teman-teman, di mana? Wow, ini dia! Teman-teman, keranjang ajaibnya. Teman-teman, ayo kita ambil. Teman-teman, ada isinya nggak ya? Wow, kosan teman-teman, Mantul Ayo kita cari harta karun teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Banyak sekali mainan di sini teman-teman. Wow, Wah wow. wow. ada mainan dokter-dokteran. Kalian tahu nggak ini namanya alat apa? Iya betul. Taruh keranjang dulu. Mantul Nah ini mainan apa ini? Pop it. Yang kemarin viral teman-teman, kalian punya nggak di rumah ini teman-teman? Masukin keranjang dulu ya, mantul. Nah ini masak-masakan teman-teman. Kita buka dulu ya. Ada apa isi di dalamnya? Satu, dua. Wah, ada Yupinya teman-teman, mantul. Wow, Yupi apa ini teman-teman? Yupi pizza teman-teman, mantul. Kita taruh keranjang dulu ya. Dung ini ah, ini pancinya kita taruh dulu teman-teman. Nah, wah, wow, ini kompornya teman-teman. Wow, kalian jangan pernah menyalakan kompor sendiri ya, tanpa pengawasan orang tua. Oke, mantul. Nah, ini telepon-teleponan teman-teman berwarna biru. Wah, wow. masukin keranjang dulu. Ah, ini kalian tahu gak nih bentuk apa? Masih bisa jalan nggak ya? Coba. Wah. Wah. Jatuh, teman-teman. Wah. Kesian banget. Jatuh, teman-teman. Lagi, lagi, lagi. Wah. Wah. Kesian, ya. Kamu kan yang bentuk apa? Iya, betul. harus keranjang dulu. Ayo, teman-teman. Kita cari lagi harta karunnya. Wah. Wow. Wah. Wow, banyak sekali jajahan sih Teman-teman, wah, wow. ini apa? Teman-teman, Yupi, Yupi, bulichus, warna merah putih seperti bendera Indonesia. Mantul, taruh keranjang dulu. Nah, ini permen, eh, permen ciki. Tik-tik, kalau suka kan nih, mantul. Nah, ini Yupi, aneka buah warna hijau, mantul. Nah, ini nih Yupi Gumi Big Frank teman-teman kalian suka nggak nih nah ini dia teman-teman yang kemarin viral nih teman-teman viral di TikTok miricis ekstra pedas antul masukin keranjang dulu nah, ini Yupi rasa strawberry Warna pink Mantul Nah yang ini nih Yupi Burger Warna orange besar banget Teman-teman Mantul Kucing meong meong Waduh Waduh Apa ya teman-teman Wow Ada topeng apa teman-teman Wow Ada apa ini Apa ini yang warna merah Wow Ultraman teman-teman Topeng Ultraman Kalian tau nggak nama Ultramannya Ultraman apa ini ya taruh keranjang dulu mantul nah ini yang warna biru apa ini wah kapten amerika teman-teman mantul bagus ya mantul ayo kerja lagi teman-teman waduh banyak jajanan nih teman-teman wah ini dia teman-teman nih -teman. siapa yang pernah nangis minta ini di alfamart ayo kinder joy mantul nah ini nih mikromes teman-teman wah mantul yang ini nih mikromes kremes kremes kremes kremes mantul nah yang ini milik kita susu permen milik kita tujuh permen milik kita sama dengan segelas susu mantul nah yang ini Ricis nabati mantul nah yang ini nih Susu milk, teman-teman. Rasa strawberry kalian suka nggak nih? Mantul! Nah, ini chiki Bus, warna kuning. Mantul! Hai, teman-teman, kita cari lagi ada apa di sini ya? Wow, kalian melihat sesuatu nggak di sini nih? Mana ya? Mana ya? Wow, wow! Banyak orang -orang. wow. Ada hewan apa aja ini ya? Ini zebra oh, oh, oh bukan ini kuda teman-teman warna coklat mantul ah kalau yang ini nih namanya gajah yang paling besar teman-teman hahaha -teman. mantul nah kalau ini nih namanya harimau wow mantul ah yang ini nih gugup uh, uh, gugup uh. Hewan anjing teman-teman, mantul. Nah ini si raja hutan teman-teman, si singa ini warna kuning. Wah, mantul. Kita taruh keranjang dulu. Ah, keranjangnya sudah penuh teman-teman. Ah, sekarang kita pulang dulu teman-teman. Sebelum pulang jangan lupa like and subscribe dadah.